Halo sahabat Halma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengejarkan lab 1, di mana di lab ini kita akan membuat Amazon EC2 Instant yang menghosting sebuah website sederhana. Kira-kira lab ini membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikannya. Dan pertama kita perlu mengakses AWS Management Console. Caranya kita pilih Start Lab Datten ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Di sini ada timer yang teman-teman bisa lihat. Ini menunjukkan sisa waktu yang tersisa dalam sesi ini. Untuk merefresh sebelum angkanya berubah menjadi nol teman-teman bisa klik start lab lagi. Ini nanti jika diperlukan. Sekarang kita melihat bahwa lab environmentnya sudah siap, karena di sini ada warna hijau. Kita klik saja tulisan AWS ini. Jika teman-teman melihat tampilan ini, berarti kita sudah connect ke AWS Management Console. Kita akan kerjakan mulai dari tas 1 untuk meng-create dan memberikan nama. Di sini kita perlu masuk ke menu service. Lalu kita cari compute. Kita pilih EC2. Ini adalah virtual server in the cloud. Kemudian kita pilih launch instance. Berikan nama web server satu, kemudian untuk application dan OS image-nya kita tetap pilih Amazon Linux, dan ini biarkan default terpilih. Ini berarti jenis Amazon mesin image yang dipilih menentukan. Sistem operasi yang akan berjalan pada isi to instance yang akan kita luncurkan. Kemudian kita perlu memilih instance type. Instance type-nya T2 Micro. Instance type ini mendefinisikan hardware resource yang ditetapkan ke instance. Jenis instance ini memiliki satu virtual central processing unit atau CPU dengan memori 1 GB lalu kita pilih Kiper, voki Kiper yang kita pilih memungkinkan kita terhubung ke instant ini melalui SSH setelah DLAS. Meskipun kita tidak perlu melakukannya di lab ini, tetap diperlukan untuk mengidentifikasi existing Kiper. Kemudian yang berikutnya adalah network setting. Untuk VPC dan subnet setting, biarkan saja seperti default. Auto assign public IP settingnya juga di set enable. Kemudian, untuk firewall security group, kita pilih create security group. Untuk security group name-nya, kita beri nama web server. Description-nya kita ketikkan security group. For my web server. Kemudian choose remove. Security group bertindak sebagai virtual firewall yang akan mengontrol traffic untuk satu atau beberapa instance. Saat meluncurkan instance, kita mengaitkan satu atau beberapa security group dengan instance. Kita menambahkan rule ke setiap security group yang mengizinkan traffic ke atau dari associate instance. Kita dapat mengubah rule untuk security group kapan aja. Rule baru diterapkan secara otomatis ke semua instance yang berkaitan dengan security group. Kita lanjutkan ke bagian task 6, configure storage. Di sini kita akan tetap menggunakan default setting. Kita akan meluncurkan EC2 instance menggunakan default EBS. Ini akan menjadi root volume kita atau dikenal juga sebagai boot volume yang akan menjadi host Amazon Linux 2 guest operating system yang kita sudah tentukan sebelumnya. Ini akan berjalan pada hard drive berukuran 8 GB. Sebagai alternatif kita dapat menambahkan lebih banyak volume penyimpanan namun saat ini untuk lab ini tidak diperlukan. Kemudian tas 7 kita ke bagian advance detail. Setelah di expand kita perlu copy paste sebuah code Teman-teman dapat melihat instruksinya. Setelah di expand, kita copy paste sebuah code yang ada di instruksi, kemudian kita paste ke bagian user data. Nah, bash script ini akan berjalan dengan root user permission pada guest OS instant. Ini akan berjalan secara otomatis ketika instant di untuk pertama kalinya. Dan script ini akan melakukan beberapa hal berikut yang pertama akan mengupdate server, kemudian menginstal apache web server, mengkonfigurasi web server untuk otomatis start saat boot, kemudian mengaktifasi web server dan mengcreate simple web page. Setelah itu kita klik tombol launch instant, kita tunggu hingga muncul pesan sukses seperti ini. Lalu kita bisa view all instant. Instant pertama kali akan muncul dalam status pending, ini berarti sedang diluncurkan. Nah, nanti akan berubah menjadi running, yang menunjukkan bahwa instant telah mulai booting. Dibutuhkan beberapa menit untuk instant ini boot. Sekarang statusnya sudah running. Saat ini instant kita sudah running, kemudian kita pilih web server. Kita bisa melihat detailnya di sini. Instant ini punya public IP versi 4. Kita bisa menggunakan IP address ini untuk komunikasi dengan instant melalui internet. Sebelum kita melanjutkannya, kita perlu tunggu hingga instant ini statusnya Running, kemudian status check adalah check pass. Ini akan memakan waktu beberapa menit. Teman-teman bisa klik tombol refresh ini. Saat di-refresh, barusan statusnya adalah initializing. Baik, saat ini statusnya sudah check pass. Kita lanjutkan ke tas 9. Kita menyediakan script yang menginstall web server dan membuat simple web page. Dalam tas ini kita akan mencoba mengakses konten dari web server. Caranya kita copy IP address ini, copy ke browser baru. Jika kita kopikan alamat IP ke browser baru dan tidak tampil, ini berarti kita harus mengupdate security group untuk dapat mengakses halamannya. Di tas 10 kita akan update security groupnya. Kemudian kita pilih Network and Security, lalu choose Security Group. Pilih Web Server Security Group. Kemudian di bagian bawah ini ada Inbound Rule. Di task 11 kita akan create Inbound Rule. Caranya kita edit Inbound Rule, kemudian Add Rule. Untuk type-nya kita pilih HTTP. Kemudian source-nya kita pilih anywhere IP versi 4. Lalu kita pilih several. Sekarang kita akan tes rule-nya. Di task 12 kita akan kembali ke IP versi 4 ini lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul Hello World, berarti sudah berhasil untuk menampilkan halaman web sederhana kita. Selamat, teman-teman sudah menyelesaikan lab ini. Lalu kita masuk kembali ke manajemen konsol kita dan bisa mengklik tombol sign out. Jika sudah selesai, teman-teman dapat mengklik tombol end lab ini. Lalu kita pilih yes.